tim penggerak PKK Kecamatan Bengkayang mengajak kita semua budaya yang akan membaca, membaca dan Kami di generasi bangsa saya Kagea melalui video ini Kagea akan berbagi tips membaca yang menyenangkan penasaran? simak terus videonya sebelum Kagea berbagi tips bagi adik-adik sekalian mari kita dengarkan beberapa pendapat generasi muda saat ini tentang membaca saya suka membaca. Membaca itu menyenangkan. Membaca itu membosankan. Nah adik-adik, dari beberapa pendapat yang sudah kita dengar, ternyata ada banyak anak-anak yang senang membaca. Tetapi tidak sedikit anak-anak yang tidak senang membaca atau malas membaca. Oleh karena itu, berikut beberapa tips membaca yang menyenangkan. Pertama, mulailah dengan genre favoritmu. Penting sekali bagi adik-adik sekalian untuk menemukan jenis bacaan yang anda sukai. Contohnya, adik-adik suka dengan dongeng. Silahkan cari buku-buku cerita-cerita tentang dongeng. Yang kedua, Carilah bacaan yang ringan. Maksudnya, adik-adik, silahkan cari buku-buku yang mudah untuk dimengerti, sehingga membaca tidak membuatmu bosan ataupun malas. Yang ketiga, carilah tempat yang nyaman. Adik-adik bisa membaca di mana saja, tetapi tempat yang nyaman sangat dibutuhkan untuk membuat adik-adik lebih tenang, fokus, dan rileks dalam membaca. Yang keempat, buatlah jadwal membaca. Membaca bisa kapan saja, tetapi alangkah baiknya jika adik-adik membuat jadwal untuk membaca. Karena ini akan sangat membantu adik-adik untuk tetap konsisten dan teratur di dalam membaca. Yang kelima, ubah mindset. Jika adik-adik selama ini berpikir, tidak senang membaca, malas membaca. Mulai sekarang, mari ubah pola pikir. Anggaplah adik-adik adalah orang yang sangat senang membaca. Niscaya, tips yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan sangat mudah untuk dilakukan. Demikian tips membaca yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di lain waktu.